Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan bahas Kunci jawaban halaman 95, 96, 97, dan 98 Pada tema 2 kelas 6 Persatuan dalam perbedaan Baik, langsung saja kita bahas di halaman 95. Masih ingatkah kamu cara bermain ayam dan elang? Apa saja keterampilan yang diperlukan dalam permainan tersebut? Jelaskan. Keterampilan motorik. Keterampilan ini diperlukan pada permainan ayam dan elang. Karena pada permainan tersebut banyak gerakan berlari dan melompat. Keterampilan kognitif. Keterampilan ini diperlukan untuk mengingat strategi atau penghafal pola serangan elang atau pola bertahan ayam agar bisa memenangkan pertandingan. Apakah kamu sudah dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Sudah, saya dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik. Berikutnya di halaman 95, apa saja taktik yang perlu diterapkan agar dapat bermain dengan sukses? Taktik yang perlu diterapkan adalah kerjasama tim, kekompakan, dan kecepatan. Berikutnya di halaman 96, mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Kerjasama sangat diperlukan dalam permainan ini agar anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Sekarang kita akan membuat peta pikiran di halaman 97. Berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut. Apa? Peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung mengapa? Karena penduduk tidak mengikuti ultimatum dari Belanda, siapa yang berhasil meledakkan gunung itu adalah Muhammad Toha? Bagaimana dengan cara membakar rumah penduduk? Kapan Bandung Lautan Api terjadi tanggal 23 Maret 1946, di mana peristiwa kebakaran itu terjadi di Bandung? Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya. Berikutnya di halaman 98 Ayo renungkan Kita akan jawab dari pertanyaan pertama Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Peristiwa Bandung Lautan Api Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Saya sudah memahami dengan baik tentang peristiwa Bandung Lautan Api Apa yang belum kamu pahami? Tidak ada apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Yang perlu saya lakukan adalah kembali mengulang pembelajaran di rumah. Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap berjuang pantang menyerah. Berikutnya, kita akan pelajari di halaman 98. Ceritakan kepada orang tuamu tentang peristiwa Bandung Lautan Api Menggunakan peta pikiran yang sudah kamu buat gunakan kalimat efektif Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung Peristiwa tersebut terjadi karena penduduk tidak mengikuti ultimatum dari Belanda Bandung Lautan Api terjadi tanggal 23 Maret 1946 Peristiwa kebakaran itu terjadi di Bandung